Game kedua dengan modal 57.000, semoga lebih cuan dari Endgame 1. Pola pertama adalah 10 kali skring di betingan 2.000. <San> yang kedua juga sama 10 kali pun biasa. Di pola kedua dapat fresh ya guys Jika di game satu kita pakai pola 30 spin Di game kedua kita pakai 101 10 spinnya bosku lumayan bosku saldo kita naik ke 200 ribuan kita lanjutkan lagi ke pola ketiga kita masih di 10 spin auto ya bosku Bola keempat kita naikkan auto spinnya menjadi tiga puluh kali. Ya. Jangan ja. ja. Pola kelima kita turunkan auto spinnya menjadi 10 kali. banyak guys di pertingan 3.000 mantap kali bang <SILENCIO> ini menjadi 10 kali Ya, ikut spin lagi Pak Bosku. Semoga makin banyak pecahan dan perkaliannya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar channel ini berkembang ya abangku. See you next video.